Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Darman S.P.N.P.D Pada pertemuan materi Pertemuan pertama Algoritma dan Pemrograman Hari ini kita masuk pada Pengantar Algoritma dan Pemrograman Sebelum kita masuk pada Kita bahas Pengertian Algoritma dan Pemrograman Kita harus lebih Masuk dulu pada Konsen bahasa pemrograman di dalam uh, bahasa pemrograman ada yang kita kenal namanya sistem uh, komputer Atau sebuah uh, sistem komputer ini terdiri dari Ada hardware, perangkat kerasnya, kemudian ada software perangkat lunak Kemudian dan ada framework Sedangkan software dapat dikelompokkan uh, menjadi uh, Ada operating sistem software, kemudian ada programming language software Dan aplikasi program Uh, software Yang, yang mana Operatnya sistem itu uh, Terdiri eh, dari uh, Misalnya Windows Kemudian Linux Kemudian kalau program Software uh, Banyak aplikasi uh, Bahasa-bahasa pemrograman Misalnya bahasa uh, Java Kemudian PHP eh, Kemudian ada Python dan sebagainya Kemudian dan aplikasi program itu, misalnya, aplikasi uh, Microsoft Office ya, Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain <tuh> uh, kalian, Ini adalah bagian sistem komputer yang dimana Ada perangkat kerasnya, kemudian ada yang perangkat lunak Yang terdiri adalah sistem operasi, kemudian alasan pengurangan, kemudian ada Program aplikasi Kemudian ada yang Pemakai uh, atau render Di bahasa pemrograman ini Misalnya ada bahasa basic Pascal, Fortran, Cobol C, C++, C-Rest Prolog, Lisp, SMB Dan lain sebagainya Dan masih banyak lagi contoh-contoh uh, bahasa uh, Pemrograman Kemudian kita masuk pada definisi uh, Program kumpulan instruksi yang instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki urutan e, nalan yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi oleh komputer. Dibuat dengan tujuan untuk mempermudah user memberikan instruksi atau perintah kepada komputer. Kemudian instruksi atau statement yang digunakan adalah sintak atau cara penulisan sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan yang mempunyai komponen-komponen input, output, proses, percabangan dan perulangan. Jadi ini yang apa dari definisi uh, pemrograman. Kemudian nanti ada instruksi atas tertentu itu yang terdiri dari komponennya ada inputnya kemudian output kemudian ada proses kemudian ada perjabangan dan pemulangan <tuh> kemudian bahasa pemrograman adalah alat untuk membuat program contohnya adalah ada bahasa C C plus plus C rest, kemudian Pascal Basic bah PHP SP Java uh, Python Dari semua program ini ada tentunya ada perbedaan. Perbedaan ada perbedaan kemudian ada kesamaannya. Perbedaannya adalah cara memberikan instruksi. Tentunya antara bahasa C si dan bahasa Pascal untuk memberikan instruksinya pasti akan berbeda. Kemudian persamaannya adalah untuk menghasilkan output yang sama. Jadi misalnya di dalam bahasa sih untuk menampilkan suatu kalimat Tentunya pasti beda perintahnya dengan bahasa pascal untuk menampilkan suatu kalimat di layar Tapi tujuannya adalah sama menghasilkan output yang sama nah, Seperti itu <tuh> Kemudian kita masuk pada paradigma pemrograman Pemrograman itu adalah pemrograman procedural Kemudian ada pemrograman fungsional, ada pemrograman terstruktur, kemudian ada pemrograman modular. Bisa kita lihat, pemrograman prosedural adalah berdasarkan urutan-urutan sekuensial. Karena pemrograman adalah suatu rangkaian prosedur yang untuk memanipulasi data, prosedur merupakan kumpulan instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Jadi ini prosedural ada uh, prosedural itu misalnya program itu dibuat sekumpulan instruksi yang secara berurutan dia berurutan tidak bisa lompat-lompat uh, tapi dia yang mengikuti prosedurnya yang harus diingat dalam prosedur mana yang sudah dipakai dan apa yang sudah diubah itu yang harus kita uh, pahami bahwa dalam programan itu harus kita ingat prosedur mana yang sudah kita ubah kemudian ada Uh, yang sudah dipanggil dan sebagainya. Kemudian ada namanya pemrograman fungsional. Ini berdasarkan fungsinya. Misalnya berdasarkan teori fungsi matematik atau fungsi merupakan dasar utama program. Ya, berdasarkan fungsinya. Kemudian ada pemrograman struktur. Secara pemrogram terumit dari struktur program dapat dibagi-bagi menjadi prosedur dan fungsi. Kemudian contohnya seperti bahasa dan bahasa C. Kemudian ada pemrograman modular. Pemrograman ini bentuk banyak modul. Ya, modul merupakan kumpulan dari prosedur dan fungsi yang berdiri sendiri. Sebuah selanjutnya sebuah program dapat merupakan kumpulan dari modul modul. Ya, misalnya bahasa modular dua nah, Di sini di modular ini kalau misalnya ada program yang panjang, ya, panjang itu bisa dibagi-bagi ke dalam uh, modul. Kemudian ada program berorientasi objek ya ini pemrograman berdasarkan prinsip objek di mana objek memiliki data atau variabel atau properti dan record ya, yang dapat dimanipulasi contohnya misalnya bahasa C C itu itu merupakan bisa digunakan bahasa uh, pemrograman C Pascal kemudian dan Java kemudian ada pemrograman berdasarkan fungsi ini pemrograman yang berfokus pada suatu fungsi tertentu saja Sangat tergantung apa pada tujuan membuatkan masa pemrograman ini Misalnya SQL. SQL itu dia hanya uh, fungsinya untuk pemrograman dan database dan lain-lain Kemudian ada programan deklaratif Programan ini deskripsikan suatu masalah dengan pernyataan Daripada membicarakan masalah dengan implementasi algoritma Misalnya ada contoh program adalah Prolog nah, Kita lihat uh, siklus sistem perangkat lunak atau software itu ada Requirement, kemudian desain, kemudian implementasi, kemudian testing Kalau kita lihat dari struktur ini Maka sistem komputer siklus uh, Dari siklus komputer ini Sistem komputer, maka kita lihat bahwa Algoritma pemrograman itu menempati posisi di bagian implementasi Karena bagian ini Karena bagian implementasi ini merupakan bagian di mana program melakukan proses Coding atau pembuatan coding Jadi algoritma itu ada di implementasi Implementasinya karena disinilah pembuatan kondiprogram ya. Saya kira itu pada, pada bagian pertama pada uh, konsep dasar algoritma dan perprograman ini uh, Mudah-mudahan dapat bermanfaat Saya diri dengan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ulang